Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latisa Safa Maura selaku editor, teman saya Fuji Rahayu selaku pewawancara, Sadira Adakharisa dan Putri Oktavia Lendra selaku pembuat kesimpulan. Berikut hasil video wawancara kami dengan narasumber terkait dengan tugas psikologi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa psikologi Universitas kami izin mencerai untuk kepentingan mata kuliah psikologi konsumen saya Ningsi, saya dari umur Uh, bisnis herbalnya tuh udah dalam tiga tahun, nah konsumsi herbalnya udah lima tahun. Ya. Nah, alhamdulillah dengan uh, mengganti sarapan pagi dan makan malam dengan kisi herbal ini total turunnya 18 kilo. Nanti Nanti tadi udah berapa lama konsumsi produknya? Konsumsi produknya itu udah lima tahun kalau ya. dari ya, cuman menjalani bisnisnya udah baru 3 tahun karena dulu konsumsi aja ternyata dengan mengkonsumsi ada teman yang e, bertanya mm -hmm. ya udah jalani aja bisnisnya sampai sekarang awal mulanya anti konsumsi produk itu nanti apakah ada dari saran orang lain atau antem mencari sendiri enggak nggak ada saran dari orang lain kebetulan teman ante uh, turun berat badan juga udah 10 kilo di saat itu jadi kebetulan badan ante dulu gemuk gitu kan jadi pengen turun berat badan juga jadi uh, diajaklah sama teman ini ke rumah nutrisi ke tanggor jadi ante program di sana Alhamdulillah turun waktu itu 13 kilo pertama Setelah turun 13 kilo pertama sampai hamil Hamil anak ketiga Setelah itu tetap konsumsi dengan produk ini uh, Setelah hamil Dan menyusui Setelah itu uh, Kan naik lagi itu berat badan Ante tuh, hmm. Ke 75 lagi nah, Setelah sededek umur uh, 6, uh, 6 bulan Ante program lagi dengan program Ibu menyusui Itu turun Ante sampai kemarin tuh uh, sampai umur itu 18 kilo hmm. dan sampai sekarang tetap stabil dan sampai sekarang tetap konsumsi untuk sarapan sehat oh, okay. hmm. jadi waktu uh, ANC pernah turun terus naik lagi jarang lagi kan kalau sebenarnya alasan penguat yang memang ANC kayak mafek terus produk itu tuh apa sih? oh iya, uh, sebenarnya sebelum ter ter ter apa untuk penunggak badan yang pertama kesehatan Ante yang lebih utama karena sebelum mengkonsumsi produk ini dulu tuh, Ante tuh sering minum obat terus itu kayak minyak oleh presker, -presker tuh karena sering sakit kepala terus kayak bau badan gitu dulu, dan setelah konsumsi produk ini Alhamdulillah semuanya stabil gula darah stabil gak ada ketergantungan obat jadi itulah kuat itu kenapa sampai saat ini tetap mengkonsumsinya karena untuk ganti sarapan sehat pagi kita juga untuk kesehatan, nah, jadi diutamakan untuk kesehatan dan yang paling apanya tuh untuk uh, biar kita tetap oleh di usia kita yang 40 ini gitu kan, jadi uh, itu juga ya, yang gitu. Jadi kalau masalah dari segi kekuasaan, antek puas menggunakan produk ini ya. Luar biasa sangat puas, karena setelah antek berumur segini dan antek udah bisnis yang lain, belum ada antek temui produk yang secerdik ini. Mm -hmm. Karena uh, di Herbalife ini bisa untuk kesehatan kita yang luar biasa mm -hmm. dan kita juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa di sini. Mm -hmm. uh, uh, karena di sini antek udah tiga tahun dan antek bisa mendapatkan penghasilan. Dan kesehatan yang luar biasa di produk ini. Mm -hmm. gitu. Jadi, insya Allah akan tetap uh, di sini, gitu, dengan produk ini. Maka, produk ini Allah ya, iya, untuk oh, Karena itu. udah dapat manfaat yang luar biasa dari segi kesehatan dan segi penghasilan. Mm -hmm. gitu. Selain produk ini, nanti pernah nggak uh, nyoba produk-produk yang lain dalam segi kesehatan tadi? Entah itu dari susu atau oh. suplemen penambah oh. Kalau untuk sebelum herbalife dulu pernah juga untuk turun berat badan coba konsumsi obat-obat obat-obatan obat dulu yang kayak uh, apa namanya slimming tea dulu ya uh, dulu terus ada obat-obat pil untuk mengecek perut. cuman yang nanti dapat tuh memang turun berat badan cuma kesehatan nanti melemah jadinya jadi nggak ke stamina itu pun buat wajah keriput dulunya tapi setelah ketemu dengan herbalife ini karena ini konsepnya simpel kali gitu kan kita tinggal Tinggal blender aja, kita untuk sarapan ganti sarapan pagi aja. Gak selesai siang, dan malam kita tetap makan. Hmm. Gitu. Jadi gak ada apanya gitu, gak ada yang namanya ini, ini tangannya hmm. gitu. Hmm. Selain tertarik untuk mengkondisi produk ini, akan nanti juga tertarik sebagai resellernya ya, ya, dari produk ini. Nah, artis dasar anti-reseller itu, apakah memang anti pengen mencari? ataukah ada alasan lain nanti menjadi reseller dari produk ini oh iya pertamanya awalnya memang nanti nggak ada niat untuk investasi di sini Cuman karena karena teman ada yang mm -hmm. melirik banyak eh pakai apa bagaimana caranya jadi anda siar sehat aja mm -hmm. uh, jadi di sini dapat berkahnya dapat penghasilannya mm -hmm. karena kita tuh istilah tuh uh, menjelaskan tentang uh, kondisi kesehatan seseorang mm -hmm. gitu jadi umpamanya, tante, uh, tima, apa, analisa kesehatan Puji, jadi tante jelaskan itu otomatis ada si sehat. Uh, uh, itu si uh, sehat, kalau Puji uh, berprogram baru situ yang dapat penghasilan. Yang penting si sehatnya jadi. Um, Dari produk itu. Apakah anti yang konsumsi sendiri atau anti kayak ajak keluarga lagi keluarga dekat buat konsumsi produknya? Oh, untuk awalnya pertamanya cuma teh sendiri. Hmm. Awalnya cuma karena setelah mendapatkan hasil produk dan mendapatkan kesehatan yang luar biasa, jadi anti mengajak lah. Suami, anak, orang tua, mertua, gitu kan untuk ikut sehat di sini gitu. Si Ar sekarang, itu biasa antes si Ar sehat ke keluarga, ke teman, ke kerabat-kerabat yang terdekat, dan pun itu ke orang-orang banyak yang hmm. ada yang membutuhkan informasi sehat dari uh, produk ini, hmm. gitu. Hmm. Selama antes membagikan produk tersebut, ada nggak yang cocok atau yang nggak cocok, gitu? Uh, selama ini yang antek temukan customer antek enggak pernah bilang enggak cocok karena ini bukan obat karena ini nutrisi makan pagi sarapan pagi kita sama aja pengganti kayak makan lontong makan soto nasi uduk jadi diganti dengan ini gitu jadi istilahnya nggak pernah orang bilang nggak cocok nggak ini cuman kita ini memang harus berproses disitulah gunanya ante sebagai coach untuk membimbing dia gitu menunjukkan ini cara makannya cara tetapi kalau tidak ada bimbingan mungkin ia nggak cocok sama orang tuh ini karena ante kasih dia bimbingan edukasi alhamdulillah selama ini nggak pernah yang nggak cocok gitu kalau anda sendiri sama pakai produk tersebut nggak yang kayak misalnya dari segi minumnya aja nggak cocok tapi yang ini cocok gitu. Oh enggak Alhamdulillah Alhamdulillah produk herbalet ini rata-rata e, semua antepak minum mm -hmm. sampai ke sekirnya pepat cair mm -hmm. Alhamdulillah nggak ada satupun yang nggak cocok mm -hmm. karena ini bukan obat nutrisi mm -hmm. kembali lagi karena ini kan makan kita nasi kita laut kita di pagi hari nah, mm -hmm. jadi. Enggak ada satupun produk Herbalet yang enggak cocok anti makan. Hmm. Malahan sekarang ini semua produk ini mau anti makan semuanya. Oh iya. iya. Oh, iya. Berarti anti sangat puas dengan produk luar disini, biasa, ya? sangat kuat 100% lah, oh. sangat kuat sengaja gitu. Karena di sini bisa di samping kitanya sehat, hmm. kita bisa siap sehat dan mengajak orang lain untuk sehat hmm. di sini. Dan untuk bisa mendapatkan penghasilan juga di sini hmm. gitu. Berarti anti mengonsumsi semua produk dari herbal? Iya. Hmm, karena baru kemarin terakhir bulan kemarin kolagen yang pengorangan terbaru kolagen bulan kemarin itu tuh untuk glowing kulit hmm. untuk uh, nutrisi kulit dari luar hmm. alhamdulillah anti itu masih ada hmm. Hmm. dan cocok sama alhamdulillah kata orang kayak kan baru sebulan nih anti minum kan karena yeah. baru produknya pun baru sebulan nih yeah. keluarnya hmm kata orang sih teman-teman itu tuh muka anteng kemuka dia memang khusus ke kak dia mm -hmm. untuk blowing kita di dari luar mm -hmm. dan dia puas juga pakai luar biasa kembali, ya. luar biasa, pokoknya apapun proyek yang dikeluarin akhir balet, ya. mm -hmm. ante coba cocok semuanya mm -hmm. kalau soal harga mungkin orang berpikir mahal kan, mm -hmm. tapi kalau kita bilang Uh, sehat itu mahal, mm -hmm. tapi sakit jauh lebih mahal. Iya. Nah, jadi kita investasi sehatnya dimulai dari sekarang. Oke, okay. gitu. Uh -huh. Oke, okay. uh, mungkin uh, sekian aja pertanyaan saya-saya ntar okay. dari wawancara ke kami. Terima kasih ntar udah mau berbagi sharing kepada kami uh. tentang apa, produk ACE. Uh, mungkin maaf, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kayak menyinggung atau yang uh -huh. salah gitu ya. Ente, ya. Uh -huh. Terima kasih ntar. Setelah kami melakukan wawancara dengan narasumber kami yang bernama Bu Eka, ternyata Bu Eka merasa sangat puas e, terhadap produk tersebut. Di mana produk tersebut memberikan khasiat yang sesuai dengan ekspektasi Bu Eka. Produk tersebut menurunkan berat badan Bu Eka dan menyihatkan jasmani dan rohani Bu Eka. Sehingga Bu Eka menjadi loyal customer dan menjadi reseller dari produk tersebut. Alasan Bu Eka menjadi loyal terhadap produk ini karena Bu Eka merasa sangat puas terhadap produk ini dan mendapatkan manfaat dari produk ini. Bu Eka merasa sangat puas terhadap produk ini karena produk ini dapat membantu Bu Eka menurunkan berat badan hingga 17 kg. Terus membuat Bu Eka sehat, terlihat awet muda, dan glowing di usia 40 tahun. Dan Bu Eka sudah mengonsumsi produk ini selama 5 tahun. Lalu Bu Eka eh, memutuskan menjadi reseller itu karena banyaknya temannya Bu Eka menanyakan gimana sih caranya turunin berat badan, terus terlihat sehat, terlihat awet muda, dan glowing terus Bu Eka termotivasi menjadi reseller dan menjual produk, terus sharing-sharing membantu teman-temannya juga menurunkan berat badan demikianlah hasil wawancara yang kami lakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh